Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang, tentang bagaimana serlok lokal sekitar di kantipotnya. Jadi ini standarnya, ini standarnya uh, kita, kita lihat ini samp dan samp kontrol panel. Ini, ini apa sih dengan pot, -pot standar level 80, 80 pas SSS, uh, SSS nya, -nya 443. Nah, yang yang terbelajar yang bagaimana? bagaimana? merubah-ubah pot-pot delapan puluh, pot delapan puluh kita rubah. Nah, nah untuk, untuk rubahnya langkah-langkahnya sebagai berikut: pertama, klik config kemudian, kemudian a, a c -T -T Nah ini. Nah di nah, sini, sini kita, kita dari dari sini dari a ini. ini. Ini kita cari kata kuncinya, kata, kata kuncinya, kuncinya, kata kuncinya, kata -kata kuncinya nih. Listen 80 puluh. Sama, sama server memelo kelas 82 itu ada, ada, ada 80. 80. Nah ini, nah, kita, ini kita ubah. ubah. Langkah, Langkah pertama kita, kita cari, cari saja list ini ini. Kita cari Find Oh no no Nah ini. Nah, nah ini kita, kita ketemu, ketemu. listan 80 loh. Nah nah di sini, di sini ini karena dengan dengan dengan ip ip ip yang, yang dapat kemarin, kemarin saya standar banyak ini delapan ya 80. ya saya delapan kita nanti ini standar 80, 80 kita, kita tinggal berpasah saja misalnya kita ganti delapan puluh buat, buat apa, apa misalnya kita ganti, kita ganti jadi pot kapak nak nah ini satu dua ya. misalnya, misalnya. Nah, ini, nah, ini ganti, ganti 212. 212. Kemudian yang kedua. Server name localhash 80, 80 ini. Ini, ini juga, juga kita ganti, ganti. Server name yang Nih, server name ini. Kita cari kata-kata ini. Server name hal kan 212. Kita, kita ganti, ganti juga. juga ini menjadi 212. 212. Oke, Oke setelah, setelah itu, itu kita shift. Nah, setelah itu. itu kita ke konflik ini konflik kemudian service spot setting apa C ini kita, kita ganti dua satu dua kemudian kita, kita save kena create akses denyat nah, kita tutup, tutup dulu. dulu kita stop, kita stop. Coba, coba kita, kita pakai, pakai menjalankannya, menjalankannya pakai kontrol kontrolnya dengan, dengan run, run administrator nah ini, ini. Kemudian, kemudian di config, config service spot ini, ini kita, kita rubah 2, 1, 2 nah sudah rubah nah, nah, nah tadi -tad tadi -tad tad -tad tad -tad posisi posisi tadi -tad posisi tadi, tadi ini posisinya pot 80 sehingga, sehingga kalau ini di jalankan start AC. AC ini kan ini sudah, sudah jadi 212 kita jalankan harusnya ini di localhost ini klik localhost sini, lokal sini, lokal lokal lokal sini, lokal sini lokal sudah tidak bisa, bisa. Nah, nah tidak bisa, bisa kan? kan ini tidak ini bisa, bisa maka ini harus kita, harus kita kasih tambahan titik uh, 2212 nah, nah ini, ini sudah, sudah jadi portnya sudah berubah menjadi 212 kita, kita ulangi, misalnya kita, kita ganti, ganti menjadi, menjadi uh, 313. 313 Kita, kita ulang, tadi kata, kata, kata kuncinya, kuncinya di catat ya, kata, kata, kata, kata, kata, kuncinya, kata kuncinya, name, name, kalau name kalau sama ini, ini. Kita, kita cari Kita mau, kita mau ganti, ganti jadi 313, 313. 313. Find Ke bawah Ini, ini kita, kita rubah, rubah jadi 313, 313. Kemudian, kemudian yang, yang server, server name, name. kita cari server name localhost yang, yang tadi kita rubah ini kita rubah jadi 313, 313. 313. oke okay kalau Kalo sudah kita berubah yang, yang di distant 313 sama, sama yang tadi kita shift kita shift, kita shift. tutup kemudian, kemudian ke, ke ini hmm. nah, kita, kita matikan, matikan dulu ya yang apa-apa nya kita, kita matikan. matikan kemudian kita, kita ke, ke yang konflik service spot ini, ini kita, kita rubah jadi satu kita shift, shift. udah berarti nanti, nanti, nanti hasilnya ini dicarakan di, di kan sudah tidak bisa, bisa, Karena bisa sudah sudah berubah untuk BPP-nya? Iya. Ini, ini, ini kita ini kita harus berubah menjadi kok ini? maaf nah, nah, ini, ini kita jalankan ini sudah dapatnya berarti tiga kemudian ini tiga satu ya berarti ini harusnya dicarakan sudah tidak bisa ini sudah jalanan lagi ini harus kita rubah jadi 3, 3, 1, 3, 1, 3. Nah, ini nah, sudah jadi. Jadi. Demikian, Demikian cara untuk Merubah, untuk merubah pot -pot pada SAM, sam. Mudah-mudahan mudah mudah dapat dibahami, dibahami. Uh, Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh